Bapak ada mencuri jus. Tunggu dulu sampai dia. Dude. Jalan. Apa aja? Kita cari Halo Dude. Kita pain kita ada market wow. naik mobil abah bapak dia cari boneka loh mas ah. okay. ini ini yang mobilmu oh. eh disetrum. Mati aku lagi. Karena mau mandi. Kan udah <tuk> dilewat <tangan> tuh. Apa Mbak bilang, <tangan> Mbak? <tuk> Apa bilang? Apa bilangnya? Kita bawa Mabela. Oipan, kubuk Fatal jaringanmu eh, Mana yang mabigusonya Mana mabigusonya, aku enggak Aku enggak ada di tahu aku udah nama Tidak ya aku aku bilang mana mana mana, kayunya mana? Dari Apa? Jadi cari, gimana di kota enggak? Eh hey, ada deh, cepat cepat, ada peti bah. Ribut kita, ada Ribut tegak, waduh, hujan hari lagi juga. Juara ini kan kita ada mobil. Heeh, kan enggak ada mobil, kena hujan.